Dan aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih tetap semangat Agar kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup yang hari ini mungkin sudah membuat kita pusing tujuh keliling Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang membuat kalian hari ini galau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 Pinjol terbaru maka fix itu adalah Penipuan Baik ya hari ini Siapa yang sedang ketakutan Resah dan gelisah Galau ya makan tak enak Tidur tak nyenyak dan mandi pun tak basah Dan siapa hari ini yang Konsentrasinya sedang terpecah Belah dan siapa pula hari ini Yang masih terus-terusan menghabiskan Energi waktu dan Pemikirannya hanya untuk Membahas aplikasi pinjol yang sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Hari ini yang punya hutang di aplikasi pinjol itu bervariasi Ada yang satu juta, 2 juta Loh bang ada juga yang sampai dengan puluhan juta Ada banyak ya Aplikasi pinjol yang mereka yang gunakan itu ada yang legal, ada yang ilegal juga Bercampur bau Karena hari ini masih banyak teman-teman kita tuh yang memang belum tahu ya Bagaimana cara membedakan aplikasi pinjol ini apakah legal atau ilegal Yang ilegal tidak usah dibayar lagi Apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dan mereka masih tetap memaksakan kalian hanya untuk membayar semua tagihan yang tertera di aplikasi mereka, tidak usah dibayarkan lagi apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data, mempermalukan kalian, mengedit-edit, dan mengintimidasi kalian dan keluarga. Ya, jadi udah cukup jelas. Nah, dan siapa pula hari ini yang mungkin sudah mendapatkan pesan WA dari berbagai macam aplikasi pinjol? baik yang legal ataupun ilegal dan pada rekaman di awal tadi kalian sudah mendengarkan ya itu salah satu dari aplikasi pinjol ilegal yang katanya ingin membawa debitur ingin melaporkan debitur yang belum mampu melakukan pembayaran itu ke kantor polisi siapa hari ini yang sudah mendapatkan intimidasi dan ancaman seperti itu yang katanya pengen dilaporkan ke polisi karena belum mampu melakukan pembayaran jadi hari ini itu ada hampir jutaan orang yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi kalau seandainya semua aplikasi pinjol ini melakukan dan melaporkan ke polisi semua debitur yang belum mampu melakukan pembayaran maka sel-sel tahanan ini akan cukup ramai, ya kan guys. Karena hanya untuk membahas aplikasi pinjol. Jadi apakah ya hutang pinjol ini akan diselesaikan di kantor polisi. Banyak uh, dari subscriber kita itu, dari teman-teman follower kita itu yang bertanya tentang itu karena hari ini ditakut-takuti, jadi tambah takut, Bang. Aku hari ini jadi tambah panik membaca semua pesan-pesan yang mereka kirimkan. Hari ini yang perlu diperbaiki itu adalah ilmu pengetahuan kita. Yang perlu di-upgrade itu adalah pengetahuan kita. Jadi jangan buru-buru panik tapi tidak mau menambah ilmu dan wawasan hari ini banyak yang panik ini tuh segala macam tapi tidak mengupgrade diri dan ilmunya. Gua pengen ngasih tahu ya untuk teman-teman yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran hutang kalian itu tidak diselesaikan di kantor polisi itu yang pertama dan yang kedua apabila memang aplikasi pinjol ini ingin menuntut kalian ke jalur perdata maka harus diselesaikan dari proses pengadilan. Dan coba bayangkan ada jutaan orang yang akan diadili dan ditanyai kesanggupan melakukan pembayarannya itu di setiap kota. Jadi kalau seandainya kalian tuh tinggalnya di mana ya, Medan bisa, Lampung, Bali, Jayapura atau mungkin di Tangerang ya, maka kalian akan diproses perdata di pengadilan tersebut di kota kalian dan Pertanyaan lagi ya banyak ini pertanyaan-pertanyaan dari subscriber yang akan aku tuntaskan pada video kali ini ya kan apakah uh, aplikasi pinjol pernah atau sudah ada melakukan gugatan kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran jawabannya belum ada dan mereka akan kaji itu semuanya sebelum mereka melakukan tindakan. Coba bayangin kalau seandainya di satu aplikasi itu don, orang yang sudah mendownload dan menggunakan aplikasi tersebut ada mungkin 5 sampai dengan 10 juta orang. Dan kebetulan 5 persennya saja ini belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan lalu akan diproses peradilan. Ini akan membuat mereka semakin rugi ya udah hutang kalian itu kalian bayar aplikasinya akan mengeluarkan biaya lagi untuk pengadilan ini itu segala macam. Maka mereka tidak akan melakukan hal itu untuk per hari ini dan proses hutang itu masuk ke dalam proses perdata bukan pidana ya jadi udah cukup jelas makanya jangan cuman panik doang oleh sebab itu tolong dong tekan tombol like nya Biar aku lebih semangat lagi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada kalian semua Oke baiklah itu hanya bercanda Yang sudah menekan tombol like nya terima kasih banyak ya Yang belum mudah-mudahan setelah video ini mereka menekan tombol like nya Ya Jadi udah cukup jelas terkait tentang pertanyaan kalian hari ini sudah terjawab Dan belum ada satupun aplikasi pinjol yang melakukan gugatan Terkait tentang debitur yang belum mampu melakukan pembayaran Hari ini hutang kalian itu banyak karena memang banyak aplikasi yang kalian gunakan. Ya karena kalian hari ini belum mampu melakukan pembayaran karena memang gak ada uangnya. Hutang ini terasa banyak karena kita belum punya uang untuk melakukan pembayaran. Dan rata-rata ya untuk per hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran itu nominal hutangnya juga gak banyak-banyak amat lah. Paling ya di bawah 2 jutaan atau 3 jutaan ke bawah. Lobang aku udah 5 juta 6 juta bang ya itu karena ditambahi biaya denda dan bunganya mungkin karena pihak OJK sudah merestui ya untuk semua aplikasi pinjol legal OJK itu memberikan biaya denda dan bunga itu 100% jumlah pinjaman pokok di awal jadi kalau hari ini satu juta maka kelipatannya akan menjadi 2 juta maksimal itu udah yang paling banyak gak boleh lebih dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal jadi udah cukup jelas Baik ya Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh Mikir nanti Mau dibawa ke kantor polisi Mau diadili ya. Yang penting fokuslah hari ini pada kehidupan pribadi Pada keluarga Pada pekerjaan kalian Dan teruslah berprestasi Supaya nanti kalau kita kaya raya Kita punya banyak uang Kita nggak mau lagi nih berurusan sama aplikasi pinjol Khusus untuk teman-teman yang mungkin belum pernah menghadapi masalah seperti ini Sudah pasti tentu akan panik Karena setiap harinya akan terus-terusan di uber-uber Hidup kita hari ini sudah tidak tenang lagi. Istirahat kita hari ini sudah terganggu. Konsentrasi bekerja kita hari ini sudah terpecah belah. Jangan sampai hari ini itu semua tergadaikan setelah kita akan dikenakan biaya denda dan bunga 100%. Ya? Jadi hari ini yang masih kebingungan bagaimana cara bayarnya apa solusinya coba untuk tenang dulu. Dan intiplah peluang apa hari ini yang mungkin bisa kalian kerjakan. Yang akan mendatangkan keberuntungan, mendatangkan cuan dan tambahan ya Hutang ini tidak bisa diselesaikan ketika kalian hanya masih mengharapkan gaji Apalagi yang sudah uh, banyak menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol yang lain Sementara gaji kita hari ini 4 juta 5 juta Tagihan yang mau dibayarkan setiap bulan itu berapa Lain lagi cicilan sepeda motor, handphone, rumah ya Banyak banget yang harus diselesaikan hari ini jadi cobalah untuk lebih bijak ya menggunakan keuangan kita. Dan jangan ya, jangan lagi mengeluarkan apapun hari ini yang tidak benar-benar penting. Oke, yang penting kita harus tetap semangat, kita harus tetap bisa berpikir jernih supaya kita tidak salah langkah dan jangan melakukan tindakan apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Termasuk di dalamnya gali lubang tutup lubang. Ya, hari ini apabila aplikasi pinjol itu yang legal OJK mengancam kalian ingin melakukan penyebaran data Maka segera laporkan Kepada siapa bang? Kepada pihak OJK, Afpi dan pihak kepolisian Ya Kalau untuk yang ilegal gimana bang? Mereka sudah melakukan penyebaran data Mereka sudah mempermalukan saya Mereka sudah membuat grup whatsapp dan mengganggu semua kontak yang ada di handphone saya Bagus jika hal itu terjadi Kenapa bang?